Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dimana belum berada uh, Hari ini kita akan belajar Membuat campaign Kampanye Nah ini kalau Zaman sekarang ini biasanya ramai campaign ini Jadi uh, Untuk PPDB Atau untuk uh, Kirim salam alumni Atau bangga di Menjadi Anak sekolah Dimarahi kita pakai yang namanya campaign. Nah, disini saya sudah bagian membuat campaign. Saya sudah buat URL-nya. Nah, nanti semuanya tinggal klik saja URL-nya, maka akan ada tampilan seperti ini: foto filter. Nah, kemudian yang harus Bapak Ibu lakukan adalah... Bapak Ibu harus upload foto. Jadi ini saya membuat campaign tentang PBDB tahun 2021. Nah ini era modern nih, zamannya tahun 2021 sekarang seperti ini. Kita bikin campaign kampanye lewat ini template seperti ini. Ini sudah saya kemas seperti ini. Nah tugasnya Bapak Ibu adalah upload foto di bagian kosong ini, di bagian putih ini nanti harapannya di bagian putih ini nanti akan kita isi foto Bapak Ibu jadi caranya kita tinggal klik saja di sini ada pilih foto kita klik satu kali maka kita akan diarahkan ke media atau ke folder nah ini contoh kita ambil yang foto ini klik satu kali kemudian klik open kalau sudah seperti ini, bapak ibu bisa naikkan atau turunkan. Kalau bapak ibu fotonya kebesaran, bapak ibu bisa mengecilkan. Nah, ini kalau sudah pas seperti ini, kita langsung saja klik di sini. Ada tulisan crop, crop ya. Kita klik saja satu kali, dia akan proses. Nah, kemudian di sini ada pilihan download kita tinggal download saja, uh, ini kampanye kita nanti lewat poster ini, atau lewat ini, template ini, kita klik download, nah, sudah terdownload, kita cari di menu download, kita buka filenya nah, sudah jadi, nah, kalau sudah jadi seperti ini, bapak ibu bisa menggunakan ini sebagai media story di whatsapp, Nah, cukup mudah, bukan? Bisa di-share di grup uh, Pakuyiban kelasnya, atau bisa langsung dibuat story di whatsappnya supaya nanti uh, yang lain tahu. Oh, ini sudah kita buka PPDB baru. Demikian dari saya. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, tinggalkan komen, dan jangan lupa di-subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.